Ya, kita sudah live di Facebook dan sambil menunggu jam 8.00 saya akan putarkan sebentar video promo Semua penyakit tidak menular, yang ada saat ini untuk penyakit jantung, kanker, diabetes, dan sebagainya, stroke, hipertensi, penyebabnya adalah karena disitas. Okay, diet itu artinya adalah pengaturan pola makan. Jadi dengan mengonsumsi satisi baik makronutrien dan mikronutrien yang berguna untuk kesehatan tubuh kita. Hmm, sangat fatal. Yang bahayanya apa? Misalnya yang pertama dari kuantitasnya, ya. misalnya salah pengaturan kalorinya, artinya bahayanya kita bisa terjadi penurunan berat badan di luar target, atau bahkan termasuk dalam malnutrisi. Yang kedua dari segi kualitas, misalnya kita salah memilih komposisi dari satisinya. Contohnya, misalnya diet tinggi lemak, ternyata tinggi lemaknya salah, lemak yang dipilih salah. Resikonya apa bahayanya? Dapat menyebabkan gangguan kardiovaskular bahkan sampai kematian. Dan juga contohnya, misalnya diet tinggi protein, kalau misalnya diet tinggi proteinnya salah, tentunya ini juga dapat membebani ginjal, yang artinya dapat merusak ginjal secara permanen. Gangguan lainnya seperti gangguan keseimbangan hormonal, gangguan tidur, gangguan mood, bahkan yang sering kita dapati adalah gangguan sistem imun yang bisa menyebabkan mudah terjangkit sakit penyakit. Ingat bahwa sekarang kita berada di era pandemi, jangan sampai salah. Daya. Ya, diet genomik itu adalah diet berdasarkan genetik atau variasi genotype seseorang. Jadi memang dasarnya dari keilmuan ini adalah dari ilmu nutri genetik dan juga nutri genomik. Nutri genetik adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana suatu variasi genetik seseorang mempengaruhi metabolisme satisi dan sebaliknya nutri genomik yaitu bagaimana suatu sapisi juga mempengaruhi variasi genetik seseorang. Artinya diet genomik itu menjadi the best diet dan menjadi diet yang paling tepat berdasarkan genetik Anda? Keunggulan satu-satunya dan sangat menonjol adalah spesifik. Sementara kalau diet yang lain, bisa saja tidak cocok untuk semua orang target dari diet genomik ini sebenarnya bukan hanya dari segi diagnostik atau dari segi kuratif bahkan targetnya sebagai preventif artinya kita bisa mencegah penyakit-penyakit yang memang beresiko, yang sudah terdeteksi dari pemeriksaan genetik Anda dan penurunan berat badan itu bisa kita sebut sebagai bonus yang pasti dia dapat ya your gene can tell you what to eat and your gene juga can tell you what to avoid to eat dan selain itu, diet genomik juga bisa dilakukan di semua kalangan usia dan bahkan bisa dilakukan sedini mungkin. Jadi dengan pemeriksaan gen ini, kita lebih mengenal diri kita sendiri seperti apa sih? Sehingga kita bisa memutuskan, saya mau jalankan pola makan saya seperti apa.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 Iya, terima kasih telah menunggu pas tepat 20.00 jam komputer saya. Ya, kemarin jam kita sama, kita akan mulai belajar malam ini mengenai uh, deep sleep, dan nanti saya akan uh, berikan waktu kita untuk tanya jawab. Ya, karena kita tidak ada uh, workshop, karena kalau deep sleep-nya workshop kita tidur bareng <laughs> ya oke kita akan mulai belajar saya akan ambil sebentar untuk file saya ya ya saya buka powerpoint sebentar sebentar sebentar ya, salah oke kita akan belajar bagaimana punya tidur yang berkualitas kalau selama ini gampang tidur tidur berkualitas ya sudah nggak perlu lagi ya tapi ya ada baiknya juga kita wajari uh, sebentar ya ya ada beberapa masalah yang akan muncul kalau kita tidurnya tidak bagus ya yang pasti otaknya nggak imbang kenaikan tingkat kecemasan risiko stroke bahkan juga risiko diabetes bagi yang belum tapi yang sudah diabetes kalau tidurnya nggak bisa berkualitas gula naik turun tidak stabil meningkatkan gejala depresi risiko kanker ya hati menaikkan risiko untuk jantung dan sebagainya ya Nah nanti teman-teman bisa googling lebih tajam jadi saya tidak maha tahu dan tidak maha pinter tapi saya harapkan pernyataan-pernyataan saya juga memicu Bapak Ibu untuk belajar lebih lanjut dan tidak semuanya ditanyakan ke saya gitu ya kalau zaman sekarang ini nanya yang paling cepat kemana ke Google mbak Google gitu ya jadi nanti bisa bertajar lebih lanjut ke Google asal webnya web-web atau aplikasi kesehatan Halodoc ya aplikasi apa web kesehatan ya udah enggak kalau toh tidak akurat 100% gitu ya tapi tidak menyesatkan jadi menurut saya kecuali kalau masalahnya misalnya pos kota gitu ya Ya, untuk berita boleh saja tapi untuk yang ilmiah ya kadang-kadang hanya opini kesehatan. Tapi sekalipun opini kesehatan pun biasanya juga tidak terlalu ngawur berarti masih bisa dipertimbangkan ya, tapi ya pasti kita tidak mengambil dari sumber seperti itu gitu ya. Kompas misalnya ya beritanya terpercaya katakanlah. Tapi kalau untuk kesehatan ya tentu kita tidak mencari di situ. Sedangkan bagi teman-teman yang lebih ilmiah lagi ya, dosen ya tentu sudah nggak butuh lagi link-link dari saya ya tapi bisa mengambil uh, jurnal tapi kan peserta Pola hidup sehat ini banyak juga yang ibu-ibu, bahkan kadang yang WA saya gitu, Pak, saya nggak ngerti yang Bapak terangin, gitu ya. Saya udah 76 tahun, waduh, saya udah pakai bahasa sederhana, linknya pun kualitas artikel, bukan jurnal, gitu ya. Tapi itu pun masih ada yang tidak mengerti, jadi maka saya tidak menggunakan link-link ilmiah, tapi link-link artikel yang membuat Bapak-Ibu, ya saya juga bisa cari sendiri, nah itu dia ngajari orang itu bukan supaya tergantung sama yang ngajar gitu kan tapi membuat orang pengen tahu lalu ya kalau linknya cuma di halodoc aku juga bisa itu maksud saya supaya semua orang itu berkata aku juga bisa belajar aku juga bisa Laman -laman bisa ya jadi guru itu harusnya membuat anak bisa mencari sendiri ya Oh, di gadget semuanya ada, ada semuanya di gadget. Di Google ada, ada juga. Ya, jadi akhirnya nanti Bapak-Ibu terbiasa mencari informasi sendiri dari sumber-sumber yang tidak usah terlalu susah. Kalau tak kasih link-link jurnal gitu juga, aduh, bacanya udah pusing, mau nyari juga agak susah. Apalagi beberapa jurnal harus berlangganan berbayar. ya, Nah, maka tidak semuanya saya jelaskan secara detail tapi saya ini orang praktisi jadi yang saya jelaskan nanti praktisnya deh gimana sih supaya tidur pulas gitu ya tapi ada beberapa ilmu yang sebenarnya mendasari seperti misalnya jam-jam organ tubuh bekerja nah kalau nanti saya bermasalah pankreas cari di Google lebih dalam jam pankreas mengalami regenerasi sel lah, gitu ya wah ada masalah jantung kapan jantung terbaik istirahat ya boleh dicari, boleh dicari lebih dalam ya jadi kalau nanya begitu jangan ke saya gitu nanti saya jawabnya pun cari Google juga <laughs> jadi tidak semuanya saya tahu tapi sebenarnya ada kalau mau dicari ya ketemu ya dimana jam-jam organ tubuh itu bekerja yang terbaik ya Nah, misalnya, mungkin yang lebih gampang, gambar yang ini eh, sebentar, ya. Ini gambar di mana eh, sistem pencernaan mulai aktif, ya, sekitar jam tujuh jam sembilan, maka sarapan terbaik jam tujuh. Tapi, eh, pencernaan mulai, aktivasinya sistemnya ditahan jam sepuluh malam, berarti tidur harusnya sudah tidak makan pencernaan, sudah selesai mencerna sedangkan mencerna makanan butuh 3-4 jam, makanya makan terakhirnya jam 6 sore misalnya ya. Lalu tidurnya mulai jam 11 malam. Deep sleep kalau bisa antar jam 12 sampai jam 4. Jam 4 bangun enggak apa-apa ya. ditidur tidur lagi boleh juga, tapi di sini ada waktu terbaik untuk regenerasi selnya. Nah, ini sekilas ya. Tapi yang pasti kita butuh tidur yang berkualitas, tidur yang nyenyak, tidur yang sehat, mimpinya indah. Dan saya mau ajarkan bisa diatur. Nah, saya mau ngajarin gimana ngaturnya kita bisa deep sleep. Kalau bapak ibu mau kayak misalnya pak itu yang olah nafas kan bapak suruh beli oximeter sehingga kita saturasinya kelihatan nih 100 Beli pH meter, wah dulu air kencingnya, urinnya, pH-nya 6, sekarang udah bisa 7,5. Bangun tidur 7,1. Waduh, udah perbaikan. Nah, kalau deep sleep, ada. Kalau mau beli alat jam untuk mengukur, bangun tidur, kita bisa lihat, tadi malam kita deep sleep-nya berapa. Tapi tak lihat harganya sekitar 2,3 juta, tiga juta, 4 juta. Ah, sudah nggak usah lah, nggak usah menyarankan beli alat, yang mau ya boleh juga ada ya alat untuk mengukur kita tadi malam deep sleepnya jam berapa sampai jam berapa tapi saya berikan yang praktisnya lagi sekali lagi saya praktisi yang mengajarkan praktisnya kalau kita tidur yang berkualitas itu ada indikatornya nggak? ada ciri-cirinya nggak ada, ya? tapi kita kembali dulu ingat pelajaran sesi pembukaan target kita apa sih? sehat, apalagi kalau bisa awet muda untuk hal itu harus terjadi regenerasi sel. Tapi regenerasi sel ini butuh nutrisi yang tepat. Maka tadi prolognya genomic diet adalah genomik yang paling tepat, akurat masing-masing customize sesuai keunikan diri. Untuk regenerasi sel kita butuh pH yang ideal, saturasi ideal, olah nafas, hati yang tenang, pikiran yang tenang, olah nafas sambil ngatur hati, sambil ngatur pikiran. Butuh vitamin, mineral, antioksidan, nanti kita belum pelajari, akan sampai di sana juga. Butuh protein rantai pendek, W, nanti kita belajar fermentasi protein. Tapi kita juga butuh istirahat yang berkualitas. Nah ini kembali saya tampilkan untuk mengingatkan garis besarnya yang kita akan pelajari selama 12 minggu, nanti kita lanjut terus dalam modul-modul lanjutan, makin detail Ya kita tapi, itu sudah tidak tiap minggu lagi, Tapi, ya, bisa berkala sebulan sekali. Nah, ketika saya mulai belajar hal ini, tahun 2009, saya mulai punya sejarah penundaan umur, di mana kalau hari ini umur saya 45 tahun, lahirnya 60 tahun yang lalu. Ya, nah, lalu kalau masalah tidur itu apa sih? Gitu ya, saya sih gampang tidur. Gitu ya tapi tapi begitu kencing nggak bisa bangun nggak bisa tidur lagi saya sih gampang tidur tapi mimpinya buruk gitu ya wah mimpi buruk gitu ya ada nggak yang cerita biasa mimpi buruk mimpinya dikejar maling kenapa gak na kepaling <laughs> mimpinya dikejar setan loh manusia kok dikejar setan ke setan tuh harusnya malah kita ngusir setan ya Mimpinya makan, tapi keselek jatuh. ya tuh mimpinya kasihan melulu gitu ya. Mimpi pacaran putus ya, putus beneran. Mimpi aja susah, tidur aja susah. Gimana hidupnya nanti gitu ya? Tapi mimpi yang susah itu cermin dari hidup yang susah. Makanya olah nafas, jengka, pesin ya. Kita tarik nafas pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan sambil mengolah pikir. Aku unik dasyat dan ajaib. Aku ternyata diciptakan Tuhan ini tidak hanya sisi negatif saja, kelebihannya banyak. Aku mulai bersyukur. Nanti impinya beda. <laughs> Nanti impinya beda. Jadi ada orang yang ngimpinya aja susah. Ngimpinya ditangkap polisi lah, impi tabrakan lah. Atau betul-betul susah tidur sampai jam 3 pagi, jam 2 pagi nggak bisa tidur. Jadi ketika tubuh harusnya istirahat, organ-organ istirahat atau regenerasi sel dia ya, nggak bisa tidur. Akhirnya tubuh mengeluarkan racun kalau dia tidurnya pagi pasti tidur 7 jam tapi mana jam 4, jam 4 pagi tidur 7 jam bagus tapi jamnya salah gitu ya waktunya salah mengalami insomnia kalau soal insomnia nanti banyak peserta olah nafas kalau pada sesi nanti kita buka untuk testimoni lewat zoom pasti akan banyak yang memberikan testimoni ya. Bukan insomnia tapi parasomnia, di mana kayak ada jauh mengalami seperti seolah-olah kayak rohnya terangkat, lalu terpisah dari tubuh, tapi terus nggak aneh-aneh sehingga akhirnya menimbulkan juga insomnia nggak bisa tidur, karena takut untuk tidur. Ini semuanya masalah-masalah psikologis yang kita bisa selesaikan. Tidur berkualitas, tidak mimpi atau kalau mimpi indah dan waktu terasa cepat itu diantaranya indikator tidur yang berkualitas. Begitu bangun mau kencing, ih udah jam lima, ya udah bangun aja sekalian gitu ya. Ini kemarin saya nggak ada zoom nih, saya jam 8 udah tidur. Mau tidur jam 8, bisa, jam 9, bisa, ada jam delapan ya enggak apa-apa lah, jam sembilan setengah sepuluh juga bisa. Tadi sebelum Zoom saya olah nafas sendirian, hanya 20 menit gitu. Sebelum, sebelum mulai Zoom ini, saya cepet tes ini kan di sebelah saya toilet ya. Ini di kamar tidur saya, saya tes gitu, "Wih, delapan <laughs> tes urin ya, saya baru jam tes, padahal cuma 20 menit saya olah nafas." Nanti tidur pules pasti ya. Kayak gampang tidur sekarang ya dulu agak susah jam 12 jam satu malam baru tidur nah jadi tidur yang berkualitas itu tidurnya nyenyak tidak mimpi waktu terasa cepat atau kok ngimpi itu ngintinya yang yang itu ya yang indah-indah gitu ya ngimpi pergi liburan mimpi ke surga mimpi ketemu malaikat ngimpi kok dikejar setan kejar maling ini dikejar anjing lalu bangun terengah-engah lalu mimpi kayak setan lagi kita akan selesaikan ini semuanya saya ajar kan ya gimana kita bisa lepas dari masalah-masalah ini ya ini nggak pakai workshop workshopnya nanti Bapak Ibu Silakan tidur dan mempraktekkan tips-tips yang saya sampaikan hari ini. ya Apa tanda-tandanya kalau kita malam tadi deep sleep? Ya kalau yang punya alat untuk mengukur tadi malam deep sleep, jam berapa dan berapa lama ya beli alatnya? Cuma mahal ya sekitar 3 jutaan. Tapi kalau yang nggak usah beli ya tidur itu kalau berkualitas bangun tidur itu merasa segar. Wah, aduh, ya segar banget nih gitu. Ada nggak yang sebaliknya selama ini? Bangun tidur kok badan kayak digebuki. Lah, <laughs> anda tidur atau olahraga? Bangun tidur, badannya pegel semuanya. Aduh, gilu-gilu, pegel. Bangun tidur, aduh, ngantuk banget loh. Anda tuh baru begadang atau baru tidur? Bangun tidur kok ngantuk itu gimana sih gitu ya itu berarti nggak benar tidurnya tidur yang benar itu bangun tidur yang tidak ngantuk kok sudah tidur kok ngantuk ya bangun tidur berarti segar tidak pegelinu, nggak ngantuk nggak pusing itu tanda berarti tidurnya deep sleep itu ya kalau anda tidak seperti ini mudah-mudahan ketemu saya kenal dengan saya belajar dari saya anda mengalami tidur yang berkualitas. Tidurnya berkualitas, tuh tambah olah nafas, ya kayak saya minum obat berkurang berkurang berkurang berkurang, lepas obat gitu ya tidurnya nggak tidur berkualitas sudah dietnya bener ya susah gitu ya gimana mau diseratnya, itu diet yang benernya jadi mak kita harus belajar seluruh aspek hidup makanya kita pola hidup sehat ya bukan grup olah nafas, olah nafas di dalamnya. Nah. Sekarang kita mau ngatur dulu jadwalnya ya, atur jadwal hidup. Kita tuh mau tidur jam berapa? Itu kita atur karena yang punya hidup itu kan kita, bukan tidur ngatur kita, kita ngatur tidur. Anggap aja mau tidur 6 jam atau 8 jam. Nah, interval yang tepat kalau bisa itu ya kalau jam 11 malam sampai jam 5 pagi dapat 6 jam udah bagus deep sleep. Makin tua itu, tidurnya nggak kayak anak kecil ya bisa berjam-jam gitu ya mahasiswa bisa 8 jam kita orang tua seperti saya umur udah 60 tahun begitu atau 50 tahun ke atas bisa 6 jam atau di udah bagus itu misalnya mau ngambil idealnya ya jam 11 malam sampai jam lima pagi wapak saya pagi jam pagi bangun celat subuh dan nggak bisa tidur lagi kalau gitu majuin dong kalau jam 9 kita udah mulai tidur ya jadi kita bisa atur putuskan dulu ngambil keputusan saya mau atur tidur jam segini baru yang lainnya kita sesuaikan tapi jadwalnya kita mau jadwalnya jam berapa saya mau sholat subuh jam tiga mau tidur lagi gampang kok saya ya nggak apa-apa jam 11 jam 3 bangun sambil ke toilet sholat subuh lalu tidur lagi gitu ya boleh saya tidur jam 9 saya jam 4 bangun saya tidur jam 11 malam jam 5 saya bangun gitu ya Nah gimana caranya pertama kan dibikin jadwalnya lalu kita menyesuaikan jadwal itu jadi misalnya kita anggap aja jam 11 malam gitu ya nah kalau jam 11 malam mau tidur maka jam 10 itu jangan melakukan kegiatan yang menarik yang membuat beberapa hormon justru dipicu dan hormon itu membuat susah tidur misalnya kalau kita tuh antusias itu kan endorfin tegang waduh adrenalin terangsang dopamin. Jadi misalnya nontonnya film horor gitu ya. Ya jangan ya. Walau lalu jam 11 mau tidur, jam setengah 11 dengerin musik rock. Dok <laughs> jeduk jeduk jeduk, dok jeduk jeduk gitu ya. Jangan enggak kalau musik musiknya musik yang lembut yang memproduksi kita hormon serotonin, rasa damai, tenang. Jadi kita mengatur jadwal hidup kita. Jam 11 mau tidur. Jangan jam 10 kita sesuatu yang menarik. Makanya, kayak anak-anak pengen dibikin tidur jam 10 malam. Ya, lebih baik anak-anak pulang sekolah, main game boleh, main gadget gitu ya. Habis makan mau main main dulu gitu ya habis makan malam ayo belajar gitu ya waktu itu belajar makin ngantuk ya sudah makin ngantuk oke okay. yang kristen baca alkitab yang islam baca alquran tambah ngantuk lagi doa tidur jadi jangan gini oh bikin pulang sekolah bikin PR dulu habis makan bikin PR dulu ya jam 9 malam PR selesai nah sekarang boleh main game bos akan ngantuk itu anak apa cicilan sampai malam, main game sampai malam. Jadi yang menarik-menarik itu jujur jangan untuk menjelang tidur karena dia akan jadi antusias, ngantunya hilang. Jadi kita perlu mengatur kegiatan mana yang menjelang tidur menjadi sebuah ritme kebiasaan, ya. Jadi ini jadwal itu lama-lama menjadi alam bawah sadar kalau kita melakukan ini akan tidur, ya. Maka dibuat jadwalnya Lalu diatur kegiatannya. Apa yang membuat kita mengatur untuk persiapan tidur? Jadi kita akan melakukan kegiatan, di mana kegiatan itu menjadi persiapan tidur. Ini akan menjadi ritme psikologis persiapan tidur. Oke, mungkin kita kasih cerita biar gampang ya. Saya punya anak-anak saya sekarang udah paling kecil 24 tahun, tahun 20 tahun. 6, 28. jadi 28 menjelang atau 29 sekarang ya, Entah, kan di tahun ini kan 29, 27, 25. Nah, ini cerita waktu anak saya masih SD dan TK. Setiap hari saya ada namanya kebaktian keluarga atau misbah keluarga. Jadi sekitar jam setengah sembilan kita kebaktian. Begitu kebaktian, terus tidur gitu ya. Nah singkat cerita kita libur, ya libur kan anak-anak libur lebih bebas ya tidurnya lebih malam gitu ya tapi kan saya udah mau tidur jam 10 malam saya udah mau tidur anak belum mau ya akhirnya kita kumpulkan ya anak, anak yuk kita kebaktian dulu kan saya belum mau tidur iya bukan mau tidur kebaktian tapi kan habis itu tidur jadi rupanya anak itu udah terbontak ter, otaknya itu udah tertanam kalau habis misbah keluarga tidur Habis nulis program tidur karena belum mau tidur tidak mau kebaktian keluarga nah itu contoh praktis bahwa kalau sesuatu dilakukan jadi kebiasaan itu menjadi persiapan nah sama juga bapak ibu sekarang kalau mau tidur jam katakanlah kita mau tidur jam sepuluh malam lalu satu jam sebelumnya itu mau ngapain itu harus rutin dilakukan sebelum tidur anggap aja jam sebelas ya atau jam sepuluh lah kita mau bikin ya susah pak ya kalau yang susah aja bisa lah Baik lagi yang jadi terserah, Anda mau bikin jam 11, tapi saya bilang aja, katalah jam 10. Jam 10 kita mau tidur. Oke, kita selalu setengah 10 kurang seperempatnya, seperempat sebelumnya, itu adalah baca al quran yang Islam, baca Alkitab, yang Kristen, lalu berdoa, tidur. gitu ya. Kalau mau bikin begitu, boleh. Itu berarti jam 10 kurang 15 menit. Ujung terakhirnya, doa ucapan syukur, tidur. 30 menit di mukanya lagi ah udah olah nafas aja, udah tahu olah nafas bahkan metode yang itu aja bikin ngantuk loh, apalagi olah nafas yang deep yang yang body scan, pelan pelan, baru sepuluh tadi kan udah udah nyatuh. apalagi bukan duduk posisi tidur terlentang bablas tidur lupa doanya ganti kalau itu diganti ya wah nggak boleh nanti kita tidur tanpa doa nih kalau begitu doanya dimajukan jam setengah sepuluh orang seperempat sebelas seperempat doa 15 menit olah napas bablas tidur nah ritmenya kan nanti kalau dibiasakan lama-lama begitu termasuk nanti kalau kita geser jadi kita buat jam sebelas nih tadi Jam sepuluh baca Alkitab, baca Al-Quran, saat aduh, doa, pola nafas, tidur. Nanti begitu ininya kita geser maju, tidurnya maju loh. Karena otak kita ini udah berpikir. Habis ini tidur. Hati kita, perasaan kita, tubuh kita itu lama-lama jadi kayak dikondisikan. Kalau habis ini itu tidur. Nah itu namanya membiasakan persiapan tidur. Tentu bentuk kegiatannya bisa macam-macam. Ya, kalau saya pernah, ya waktu saya dulu lepas obat, diabet, lalu kambuh minum obat lagi, begitu mau lepas lagi, pokoknya kalau mau tidur, pola nafas, itu mau tidur, pola nafas. Jadi kita punya persiapan itu antara 30 sampai 60. Kalau yang tidak punya masalah tidur, ya enggak masalah ya, saya punya punya istri itu mau jam berapa aja, ya nempel bantal tidur jam delapan nggak pakai olah napas nggak pakai apa pakai dia dia paling nggak ritme dia adalah ya dia doa terus tidur gitu udah kama banget anak saya tiga paling kecil juga begitu di mobil nempel tidur habis ngobrol sebentar kita berhenti ngomong tidur dia gitu itu nggak perlu ini kan saya bicara bagaimana orang yang susah tidur bahkan insomnia Nah, kita perlu melatih, mempersiapkan pikiran hati bahwa ini kegiatan yang rutin dilakukan sebelum tidur. Begitu melakukan ini, maka tidur. Begitu ini, maka tidur. Terus hari demi hari, minggu demi minggu, lama-lama menjadi ritme psikologis, ritme biologis. Kita punya alam bawah sadar, otak kita kalau habis ini tuh ini. Ya, seperti anak kecil bangun tidurku terus mandi tidak lupa menggosok gigi bangun tidur mandi kosong gigi udah aja nggak pakai mikir gitu ya nah itu sekarang kita kebiasaan tidur bisa cukup tiga puluh ada yang orang lain yang pernah yang, yang, yang belum bisa malah kadang persiapannya panjang banget tapi enam puluh menit itu bukan berarti tidak produktif gitu kan kita bisa doa baca alkitab baca alquran tiga puluh menit olah nafas tiga puluh menit tidur supaya kalau ketiduran sudah doa terus begitu nanti kapanpun kita majukan pun bisa lebih bagus memang bukan maju mundur ya kalau bisa hidup ini teratur maka diberi jadwal hidup ini persiapan tidur. Nah selain mengatur jadwalnya kita juga perlu mengatur pikirannya. Kenapa ada hal yang timbal balik? Kecemasan membuat susah tidur, susah tidur memicu kecemasan. Nah, sekarang kan cemas itu bisa diatur, ya, Maka kita harus atur pikiran kita yang berhubungan dengan kecemasan. Gimana caranya? Atau misalnya, ya, hidup ini kan memang tidak mungkin lepas dari kekhawatiran, ya. Jadi tagihan belum terbayar, orang nipu kita, kita punya target nggak tercapai. Tapi coba kita pikirkan lagi. Kalau kita ini mau pikirin terus gitu ya, kan juga nggak berubah keadaan. Apalagi udah jamnya tidur. Kalau mau mikir itu ya jam kerja, mau kerja itu jam kerja. Jam kerja sudah kerja, sudah nagih, sudah berusaha, udah berbuat sebaik mungkin. Marketing nawari barang juga sudah. Nah, sekarang kita malam mau pikirin, dia ya beli nggak ya? Kalau nggak jadi beli, gimana ya? Lalu gimana ya? Gimana? Gimana? Gimana? Udah, ya udah, nah, ya, itu mau dipikirin pun nggak berubah keadaan maka kita perlu belajar bekerja rajin mungkin, bekerja sebaik mungkin, tapi kalau sudah waktunya istirahat, inilah kenapa kita orang beragama itu punya Tuhan. Kita menyerahkan, Tuhan aku sudah bekerja, sekarang hasil ini bukan bagian saya, berapapun hasilnya aku mau terima dengan ucapan syukur, sekarang saya mau tidur. Toh tidak tidur pun tidak merubah keadaan. Ini nggak gampang ya, kalau istri saya paling pinter tuh. Kenapa paling pintar? Contohnya waktu anak saya kena COVID gitu ya, jamnya tidur ya istri saya tidur gitu. Kok kamu gampang tidur sih? Lah aku duduk, duduk pun juga namanya COVID, nggak bisa didampingi kan. Anak saya tuh sesak nafas, makan sempat pingsan, saturasi 90, obat juga nggak lengkap karena apotek kosong. Tapi istri saya tuh berpikir ya. Kita sudah berikan yang terbaik, kita sudah beri ini, ya sudah, sekarang pas tidur, ya aku tidur. gitu ya. juga ya, kalau kita melek pun juga dia nggak sembuh karena kita melek. Dia sembuh karena dia tidur, dia istirahat, jadi kitanya harus tidur. Harus, kalau kita nggak tidur, nggak bisa merasakan, sakit, bisa merawat. Jadi, tapi tidak mudah ya, apalagi untuk anak saya itu sampai perlu sesak, nafas, tersengal-sengal, pas waktu COVID-Delta, rumah sakit penuh, nggak dapat nggak dapat rumah sakit, nggak dapat, nggak dapat dokter aduh mesti ngobatin sendiri tapi jamnya tidur tidur nah itu, itu istri saya paling mudah ya saya termasuk orang yang susah karena otak saya nggak bisa diem gitu ya jadi saya harus belajar untuk berpikir bahwa aku udah melakukan yang terbaik sekarang jamnya tidur berarti aku harus tidur juga jadi saya saatnya untuk merawat diri saya sendiri juga saya tidur nah itu namanya kita mengatur pikiran bahwa saya saya tidak tidur pun tidak mengubah keadaan Nah, ini kita mencoba berpikir bahwa dengan kekhawatiran itu atau masalah, apa masalah itu bisa selesai kan nggak bisa maka kita belajar untuk yang namanya bukan cuek tapi berserah kepada Tuhan nah di sini letaknya agama ya bahwa kita punya Tuhan yang akan udah setiap orang itu udah berkatnya masing-masing kok gitu. jadi yang penting lakukan yang terbaik selagi jam kerja kalau sudah bukan jam kerja ya berarti kita bukan waktunya bekerja waktunya tidur Mari kita tidur. Ini ini pola pikir yang kita membuat nanti akan... Kalau kita makin bisa bersyukur, makin bisa berserah, makin bisa pulas. Kita nggak pulas itu karena otak kita belum bisa berserah. Makanya begitu tidur masih kepikiran, kita tidur. Maka mimpi itu bunga tidur. Disebut mimpi itu bunganya tidur. Waktu tidur karena masih nggak bisa pasrah total, masih khawatir, karena khawatir, lalu mimpinya dikejar debt kolektor, mimpinya dikejar anjing ini <laughs> susah-susah benar-benar tidak mudah ini tidak mudah makanya namanya butuh latihan latihan untuk benar-benar kalau sudah berusaha itu ya mas mau tidur itu Tuhan aku udah berusaha aku betul-betul pasrah besok pagi apapun yang terjadi berita kekuatan menghadapi apapun hasilnya saya akan terima ya kalau mencoba untuk tidur ya, tidak mudah tapi makin lama makin bisa segala dulu saya susah tidur sekarang apapun yang terjadi saya akan 2019 bangkrut sampai utang 17 miliar. Sebelumnya saya punya karyawan 250 sampai 300-an orang kalau ditambah dengan beberapa perusahaan yang lain karena saya punya beberapa perusahaan. 2019 bangkrut, Covid datang, usaha-usaha yang lain bangkrut juga. Bahkan punya utang lagi. Ya tapi saya tuh tiap malam tidur aja karena saya melek pun nggak bisa bayar utang. Tapi kalau yang waktu bangun ya kita kerja, jual aset segala macam Ya, saya banyak mengalami masalah dua tahun terakhir ini, ya. Tapi tetap dua tahun terakhir ini saya jamnya tidur saya bisa tidur. Tapi begitu bangun kita melakukan semua kewajiban yang harus dilakukan. Nah, sekarang tidak segampang itu, Pak. Betul, ya. Makanya ada tips yang lain. Gimana supaya waktu tidur itu, walaupun banyak pekerjaan, banyak target itu kita bisa tidurnya pulas. ya maka kita bisa mengatur yang namanya pikiran. Gimana sih caranya? Bikin buku harian, kalau nggak bikin buru, buku harian minimal itu things to do. Segala sesuatu yang akan dikerjakan. Buat daftarnya, buat prioritasnya, lalu serahkan dalam doa. Jadi begini, saya dapat pelajaran ini tahun 90, udah lama, ya. waktu saya kerja di Astra. Jadi waktu saya kerja di Astra, saya diajari, untuk bikin daftar harian namanya things to do today gitu ya dibuatnya kemarin tapi tanggal besok kalau sekarang ini tanggal 30 April kita nulis untuk apa yang dikerjakan untuk tanggal 1 Mei besok bikin daftarnya semuanya dulu saya diajarin begitu untuk apa yang dikerjakan di kantor terutama ya karena saya orang marketing yang nggak biasa nulis saya pikir ngapain ditulis yang harus dikerjakan ngapain ditulis yang langsung dikerjakan aja tapi diingatkan, kamu tuh gak sempurna. Sepinternya kamu, kamu tuh bisa berupa. Kalau kita bikin daftar, membuat kita tuh tidak ada yang terlewatkan. Yang kedua, dengan dibikin daftarnya, misalnya besok mau bikin ini, ini, ini. Nah, makanya kalau di orang-orang Eropa, orang Amerika, Australia, atau kita sebut bule, kebanyakan mereka punya buku harian. Buku harian itu apa yang terjadi? Ditulis, ngapain? mengendapkan pikiran itu secara psikologis mengendapkan pikiran kenapa kita tidur masih mikir macam-macam mimpi macam-macam akhirnya nggak bisa pulas karena kita belum kayak belum selesai berpikir tapi dengan menulis besok saya mau bikin uh, urus sampel kasih sampel ke waktu saya dagang dulu ya makan makanya masukin barang ke Matahari ke Carrefour. jadi ya, sampel dicek kirim sampel ke Matahari oh ya jangan lupa tanya supplier harga pastinya kapan barangnya siap dikirim Terus, ini Pacek juga harus diselesaikan. Wah, banyak banget yang harus dikerjakan, ditulis. Langsung, gak apa-apa, ditulis semuanya. Lalu, ah enggak, ini bisa besoknya lagi. Ini minggu depan juga nggak apa-apa. Lalu udah terjadi, misalnya katakanlah, ada 10 yang harus kita lakukan, atau 20. Kalau kita memimpin, ini suruh anak buah. Ini suruh si itu aja. Yang terbarang kan gak usah ya. Nah, ini juga harus ini. Akhirnya kita tinggal ada lagi 5 yang betul-betul harus saya. Nomor satu yang mana ya besok ya? Nomor satu ini, nomor dua ini, hingga jangan-jangan, ini nomor dua deh. Jadi kita bikin daftar yang dikerjakan, bikin prioritasnya, udah, berarti itu udah selesai, memikirkan apa yang besok? Tidur, kenapa? Besok bangun tidur juga udah tahu, ini, ini, ini. Karena udah ditulis, itu kayak mengendapkan pikiran, maka waktu tidur, kita nggak mikirin lagi. Jadi kita membuat daftar pikiran, dan dibikin prioritas. Bahkan besok pun kita efektif, kerjakan nomor satu, nggak usah pikir nomor dua. Besok urutan saya adalah saya, kalau saya sekarang misalnya ya, untuk lukisan saya. Saya mau melukis waktu saya bikin nomor satu, nomor dua saya nggak pikirin nomor dua nanti posting di WA grup pola hidup sehat nulis. Jadi, waktu di nomor ini kan nomor dua. Nomor satu dikerjakan, nggak usah mikir nomor dua. kan nanti sudah diberi waktu, ya HP-nya taruh aja di silent. Memang HP saya silent seumur hidup. <laughs> Biar kalau lagi begini nggak terganggu. Ini habis saya hidup tapi nggak akan nyala ya. Memang, memang 24 puluh jam HP saya nggak pernah nyala, nggak pernah bunyi, ya. silent terus. Makanya kalau ada missed call dua kali paling saya jawab WA, nanti saya jawab itu. Ada missed call sepuluh kali siapa sih? Oh si ini saya waktu itu ya. Ada saya maksudnya pernah mau jual gedung, gedung kami mau jual harganya 250 miliar orang itu sudah ngasih DP 17 miliar telepon juga kata-angkat saya bilang Pak urusan teman saya wa aja <laughs> kalau kalau telepon kan kalau saya bunyi ini lagi begini ada telepon terganggu gitu ya walaupun yang telepon pembeli itu tapi ya saya bilang kan Telepon kan nggak bisa seenaknya telepon langsung gitu ya. Pak belum dia pembeli udah ngasih DP tujuh belas miliar gitu ya. Kaya tentang apa harus bikin perjanjian, appointment. Pak, saya bisa telepon yang berapa, nah baru gitu bener. Tahu-tahu telepon tak matiin, tahu-tahu telepon tak matiin gitu ya. Itu membuat saya tapi efektif. Kenapa? Saya bikin daftar apa yang saya lakukan. Semuanya ada prioritasnya, semuanya ada urutannya. Waktu mengerjakan nomor satu, nomor dua nggak dibikin. Kenapa orang nggak produktif? Nggak ngerjain nomor satu mikir nomor dua. Sambil ngerjain nomor dua mikir nomor tiga ini sudah ada prioritasnya, nanti mikirnya, nanti waktunya, nanti waktunya mau telepon atau WA, ya sebelum ini, HP-nya taruh aja di kamar, udah. sekarang melukis-melukis aja, gak usah mikir yang lain-lain. Jadi waktu kerja pun kita produktif, tapi yang lebih penting lagi, karena semuanya sudah diatur waktunya, diagendakan, waktu tidur itu kita sudah gak mikir, karena besok kita sudah akan kerjakan ini dan ini dan ini dan ini. Dan ini. Ya, kecuali ada yang urgent, ya. Urgent itu, itu orang tua sakit, adik sakit, ya. Kita masih bisa fleksibel, tapi kalau nggak ada yang urgent, saya betul-betul mencoba untuk stick pada jadwal. Ya, makanya tadi saya bilang, bisa kita kita sudah coba, bapak ibu, teman-teman udah ikut saya zoom berapa kali, kan? Saya hampir-hampir nggak -hampir pernah terlambat, ya. Selama ya terlambat tuh hanya satu dua menit, mulai jam delapan, ya jam delapan, selesai jam sembilan, ya jam sembilan. Setelah ini, saya punya agenda untuk yang lain lagi. Jadi saya mau stick pada jadwal. Tapi itu membuat lama-lama hidup saya teratur. Dan saya itu lahir tidak begini. Ya. Kalau kalau yang sudah ikuti modul soal uh, kepribadian, saya lahir sebagai orang sanguin. Yang tidak disiplin, tidak teratur, tidak rapi, nggak suka nulis, sukanya ngoceh, ngomong terus. Sekarang saya jadi penulis buku. Mulai dengan belajar menulis apa yang harus dikerjakan. Tapi secara, secara nyata, itu sangat efektif untuk mengendapkan pikiran, karena yang kita pikir, udah kita pindahkan ke kertas. Nah, jadi yang bagi orang yang nggak susah tidur, karena banyak pikiran, coba pikirannya dipindahkan ke kertas. Ya, dibikin daftar apa yang harus ditulis. Ini efektif buat saya yang susah tidur dulu dengan metode ini. Jadi sebelum tidur, bikin daftar apa yang harus dikerjakan. Lebih hebat lagi kalau daftar tadi yang harus dikerjakan, karena kita orang beragama, kita tambah kaki dalam doa Tuhan. Ini besok pekerjaan saya, Tuhan berkati. Ya, tadulah, sudah ditulis, diendapkan, didoakan, mudah ya, tinggal tidur aja kan. Memang kita waktunya tidur gitu ya. Nah, udah ngatur pikiran ya, sudah ngatur jadwal, sekarang ngatur lagi apa, ngatur perasaan. Ya, kalau emang udah susah tidur, itu kan yang diatur banyak banget. Ya, yang yang berbahagialah, ada yang gampang tidur. Tapi saya orang yang termasuk dulu susah tidur. Jadi, kalau mau tidur, itu persiapan ini, persiapan itu, semuanya ditulis, masih belum bisa tidur. ah dengerin lagu dah gitu ya. Anda punya lagu yang enak, yang tenang, yang lembut, jangan lagu Ya, lagu yang pengantar tidur udah cari tanya Google aja, kalau coba. Kalau emang yang gak suka musik, tapi lama-lama dia suka loh. Ada loh namanya lagu lautan teduh, apa lagu zaman dulu, lagu pengantar tidur gitu ya. Jadi kalau ada punya lagu pengantar tidur dan lagu itu anda selalu dengarkan, kalau mau tidur jam 11 malam maka itu selalu diputar 10 menit sebelumnya sambil nulis tadi bikin tulisan tadi udah mulai diputer. begitu. Itu membuat otak ini lama-lama jadi kebiasaan itu lagu untuk tidur. Kalau dengerin lagu itu berarti tidur. Jadi kita mengkondisikan namanya dikondisikan, dikondisikan itu bukan cuma hanya proyek aja. Lalu atur dia. gimana Pak? Aman, siap, sudah dikondisikan. Oke okay, ya nanti datangnya gimana? Ya atur proyek dikondisikan. Lalu kan kita kita tidur dikondisikan. Termasuk kita lagu apa yang kita akan dengarkan? Ya mungkin bukan satu lagu bisa beberapa lagu, tapi itu kelompok album pengantar tidur. Bahkan mau satu lagu nggak apa-apa, berulang-ulang lagu itu, itu dalam satu minggu. Pokoknya begitu dengar itu bawahnya tidur aja. Itu namanya mengatur perasaan. Nah, tapi manusia itu kan roh, jiwa, dan tubuh, gitu ya. Apapun agamanya, ya manusia ada nyawanya. Maka, secara roh tadi kan kita sudah berdoa, ya kan? itu berarti secara roh, secara jiwa, secara nyawa kita belajar berserah. Tapi juga itu mata rohani, tapi mata jasmani cukup membantu kalau anda punya penutup mata ya kalau bisa kainnya warna hitam yang anda ke dalam jadi diteliti bahwa sebenarnya terbaik itu tidur itu gelap ya tapi banyak orang penakut ya, akhirnya waktu tidur lampunya nyala terang gitu jadi waktu tidur nggak bisa deep sleep jadi coba buang masalah-masalah ketakutan ya. takut setan gitu kenapa ya setan takut sama kita kalau kita takut sama setan gitu ya. jadi eh, kalau bisa tidur karena kalau misalnya anda punya pasangan gitu ya, waduh, saya suka gelap tapi pasangan saya ini suka terang lama-lama jadi saya tapi tidurnya jadi terganggu, oh, udah beli kain warna hitam aja, ya, tutup matanya, dah itu lebih pulas. itu juga menolong ya karena menjadi sensasi gelap tadi tidur gitu ya. Nah, kita masih lagi yang perlu diatur, apalagi kita mengatur makan minumnya untuk menopang Tips Pak saya nggak masalah Pak saya saya minum kopi jam 9 malam juga tidur tapi saya tanya lagi tidurnya tuh pulas enggak sih bangun tidur segera atau bangun tidur ngantuk bangun tidur pegel-pegel maka tetap yang namanya minum kopi dan teh itu ada waktunya terbaik kalau bisa ya jam sembilan sepuluh itu waktu ngopi pertama ngopi kedua itu atau teh kedua itu jam 3-4 tapi memang ada orang yang Pak saya minum kopi nggak masalah Pak tapi kalau saya minum teh, Pak, waduh, saya nggak bisa tidur, Pak. Nah, maka minum kopi itu bukan waktu ngantuk. Ya, Anda ngantuk, Anda tidur, ngantuk itu tubuh ngasih aba-aba capek nih. Tidur, tidur, tidur siang sebentar, habis makan siang, mungkin tidur sebentar 15 menit, begitu bangun. Nah, minum kopi itu itu ya. Jadi kopi tidak untuk menunda. Jadi kita harusnya nggak memaksa tubuh. Kalau tubuh tuh kasih aba-aba ngantuk ya, kita tidur walaupun hanya lima menit dia begitu bangun baru ngopi. ngopi tapi sebaiknya terutama bagi yang punya masalah tidurnya tidak pulas dengan segala gejalanya tidur sih pak tapi bangun nggak bisa nggak bisa tidur lagi nah, coba aturlah jam waktu kopi ya eh, teh itu antara jam ini ya kecuali yang auto pagi auto pagi itu ya jadi eh, kalau intermittent fasting itu 13-14 jam jadi saya ini udah berbulan-bulan namanya intermittent fasting, ya puasa kesehatan, bukan puasa uh, agama. ya Jadi jam 6 sore, itu udah makan yang terakhir. Jam 6 sore, saya udah makan terakhir, kosong gigi. Dari jam 6 sore, saya hanya minum air putih. Udah gak makan buah, udah gak minum jus, udah gak sama sekali. Lalu jam 6 sore sampai jam 7 pagi, mendapat nah, tiga 13 jam ya intermittent fasting. Kalau pagi itu 16-17 jam. Jadi kalau jam 6, baru boleh buka makan sarapannya jam sepuluh, itu ya. Tapi dari sisi yang lain kan saya baca tuh bahwa waktu sarapan terbaik itu kalau tadi itu lambung mulai aktif itu pencernaan asli itu kan jam tujuh sampai jam sembilan. lah kenapa saya sarapannya malam sore gitu ya? udah saya tidak auto pagi tapi intermittent fasting. Jadi yang 13 jam aja. Jam 6 saya makan terakhir, jam tujuh baru sarapan. itu aja sudah membantu banyak saya mengendalikan gula kalau dulu pakai obat yang empat butir saja itu gulanya sekitar 200 Olah nafas rajin turun jadi 160-an turun bisa 40 poin lumayan. Dengan intermittent fasting turun lagi 130 tiga ratus tambah diet yang tepat low carb atau genomic diet lah sekarang ini udah deh 110 gulanya udah kayak orang normal aja sebenarnya. Ya kadang-kadang nabrak-nabrak sedikit gitu ya saya nggak keterkutat banget gitu ya ada durian makan juga tapi buah yang saya makan langsung ya sawah, buket, ya kadang-kadang pir. Tapi kalau buah yang manis kayak pisang, mangga, saya fermentasi dulu. Ya, nanti kita akan belajar mengenai fermentasi buah untuk yang diabetes. Yang, Tidak yang diabetes, ini untuk yang yang kita memang sebenarnya nggak butuh karbo banyak-banyak banget. Balik kalau ya, kuli, tulang becak, nyangkul ya, kita butuh karbo banyak. Nah, kembali ke soal tidurnya dulu, maka supaya tidurnya enak, bulas, memang ada beberapa, kan kalau teh itu namanya tein, kalau ka, kopi, kafein, yaitu tein dan kafein satu kelompok zat perangsang yang buat kita emang seger, jadi ada baiknya diminumnya terakhirnya jam 4 sore, gitu ya supaya kita jam 8, jam 9 itu mau tidur pun bisa, dan deep sleep. Nah, sekarang satu lagi yang kita atur, olahraga. Bagi yang susah tidur, coba dicoba dulu ya olahraganya itu sore, ya olahraganya sore. Jadi eh, bahkan bisa malam. Tujuannya apa? Orang kalau capek kan pasti tidurnya pules. Bahkan sebenarnya soal olahraga ini ada kalau yang misalnya ngambil paket eh, genomic diet ya, genomic diet itu yang tadi dalam prolog disampaikan diet berdasarkan DNA. Nah, genomic diet itu diberikan nanti meal plan, dan juga sampai ke olahraganya, berdasarkan analisa DNA itu sampai 145 area. 145 itu salah satunya misalnya sensitivitas terhadap lemak. Kalau orang itu sensitif dengan lemak, mau gemukin mungkin, makannya lemak. ya. Karena ada orang yang malah kekurusan, pas sudah makan nasi banyak-banyak, tapi nggak gemuk-gemuk tuh. Lah, ada orangnya tidak sensitif karbohidrat. Mau makan nasi seberapa pun juga gak akan gemuk. Pengen gemuk? Oke, dites DNA. Oh, sensitif. Lemak. Oke, makan lemak ya. Nah, tapi lemaknya yang ini. Eh, jangan salah lemak juga. Gemuk dia kalau pengen nambah berat badan. Ada orang yang pengen nambah berat badan. Ada yang pengen kurus, Pak. Saya pengen kurus, Pak. Saya udah makan, nggak makan nasi, nggak makan buah mie. kurus, kurus, Pak. Lah, ada salah. Ternyata kamu sensitifnya lemak. Coba kurangin lemaknya. Nasinya, enggak usah. Tetep banyak, gak apa-apa. Oh, jadi ternyata ada diet yang enak ya nggak usah lapar gitu karena yang yang tidak sensitif nggak usah dihindari makan nasi tetap banyak dan dia mau kurus nih kurus kenapa? Yang dikurangi lemaknya karena sensitif lemak nah, itu hebatnya diet karena bisa menguji sampai segitu detail sama juga misalnya pada orang olahraganya sepedaan mati dia hidup ada yang meninggal sepeda ternyata olahraganya cocoknya cocoknya jalan kaki saya pengen kurus kok olahraganya nggak nggak kurus kurus ya? kamu salah waktu kamu cocoknya sore bukan bukan, bukan pagi itu bisa di, bisa dianalisa lewat genomic diet dan ketahuan olahraga apa yang cocok dan jamnya tapi kalau anda bisa nyaduh Pak mahal Pak gitu coba-coba aja ya Anda nggak akan meninggal gara-gara pindah jam olahraga pagi pindah ke sore tapi bisa meninggalkan orang kalau olahraganya nggak cocok karena ada masalah jantung jadi eh Cocoknya itu olahraga yang kayak sepeda, jalan kaki, renang, begitu lari-lari, udah terengah-engah, atau badminton, waduh, serangan jantung gitu ya. Itu, itu orang bisa bisa berbahaya ketika jenisnya. Tapi kalau jenisnya udah bener, cuma pindah waktu, malah ada orang yang akhirnya jadi nemu. Ya. Nah, makanya coba yang susah tidur, coba olahraga. Kalau misalnya, apalagi olahraganya kayak nge gitu ya, tempat pulang kantor banyak orang. Nge-gym sore-sore, malam-malam gak masalah. Jadi, Anda coba yang susah tidur, olahraganya geser ke sore atau bahkan ke malam. Logis banget sih sebenarnya ya. Capek pasti tidur kan gitu kan? Jadi, olahraganya yang susah tidur, olahraganya dipindah, jangan pagi, pindahkan ke malam. Nanti, kalau soalnya sudah mulai bisa, tinggal pagi lagi sambil berjemur, misalnya begitu ya. Jadi, olahraga ini. Juga bukan hanya untuk membuat tidur pula, ya, tapi juga misalnya untuk apa? Untuk kurangin gula. Kan, gula kalau kemudian ya dibakar aja, kan gitu kan? Jadi kita bisa dietnya, misalnya nggak usah terlalu ketat. Kan ada diet yang sampai keto atau PMB itu sampai nggak makan sayur, nggak makan bumbu. Dokter bilang jangan lebih dua bulan, makan kan? tetap, namanya sayur dan bumbu tetap dimakan gitu gula saya naik jadi ya, bakar aja dong. <laughs> coba pernah nggak ngetes? sebelum olahraga sama sesudah olahraga tapi bukan sedang olahraga ya kalau ada jedah waktu satu jam setelah olahraga karena kalau pas olahraganya itu kadang justru tubuh butuh energi maka gulanya naik tapi kalau saya pernah ngetes gulanya 200 saya sepedaan satu jam saya berenang satu jam saya jalan kaki satu jam Lalu, setelah olahraga satu jam kemudian, istirahat di tes berapa untuk saya. Saya renang paling efektif menurunkan gula sama jalan kaki. Nah, tiap orang beda-beda, tapi udah pasti namanya olahraga itu bakar kalori, Ya, gulanya pasti turun. Jadi, Anda bisa melakukan pilih olahraga mana yang efektif, boleh dengan coba-coba atau punya duit. Genomic diet, ya, nanti ketahuan. Olahraga kamu yang cocok ini, gitu ya. Saya dulu belum kenal genomic diet. Waduh, saya penelitian terhadap diri saya sendiri. Habis sepedaan tes gulanya, Habis renang, tes gulanya. Jadi, sebelum dan sesudah olahraga, sebelum sesudah. Jadi, tapi nggak bisa hari apa satu hari ya? Satu bulan ini olahraganya ini jadi membandingkannya, makanannya sama, semuanya sama, hanya beda olahraganya sebelum dan sesudah olahraga. Sebelum dan sesudah olahraga, jadi tiap hari nyoblosin jari ya karena saya mau menemukan gitu ya dan dulu belum ada namanya ekonomi Daya tahun 2009 <laughs> ilmunya aja baru selesai 2013 saya pengen olahraga yang tepat buat diri saya apa, aduh saya berbulan-bulan harus tiap hari coblosin tangan gulanya berapa pengaruh olahraga terhadap gula darah saya yang ya yang yang orang lain untuk cocok gitu kan, jadi saking saya maunya sehat tanpa obat dan 2009 saya kenal dokter Tang Sutian juga slogannya mantap banget sehat tanpa obat kenal Ibu Teresa Pohei Ibu Elizabeth Jumrata ini tiga dokter yang mempengaruhi hidup saya tahun 2009 untuk berjuang menemukan pola hidup sehat tanpa obat dan dari 2010 sampai 2017 7 tahun lepas obat 2017 saya mulai kendor dalam hal pola hidup dan minum obat lagi dan saya pikir waktu faktor usia tak bangkit lagi semangatnya tahun lalu ya baru belum, belum lama bisa lepas obat lagi begitu bisa saya berani mengajarkan kepada anda gitu ya karena kita ada uh, bukan hanya teori tapi kita praktisi bagaimana kita lepas obat. Nah termasuk juga bagaimana kita bisa tidur karena bisa tidur pulas itu nanti akan juga mempengaruhi kestabilan kalau terutama yang gula ya dan bukan hanya gula saja ya ke stabil tidur deep sleep itu juga terhadap yang lain nah eh, kalau anda tidak ikut program seperti intermittent fasting atau auto pagi tetap aja kalau bisa sebenarnya malam itu terakhir itu jam tujuh malam ya karena ditambah empat jam berarti jam sebelas ya jadi kalau saya malah jam enam makan terakhir itu memang awalnya lupa kalau saya lapar nggak bisa tidur pak kalau saya lapar nggak bisa tidur yang sudah sering latihan body scan ya saya harap sudah mulai ada hasilnya dalam hal kepekaan sering manusia itu sebenarnya haus tapi karena tapi karena nggak peka ya tubuh tuh lapor haus anda terimanya lapar Makanya coba kalau haus, eh, kalau lapar jangan makan dulu, ya kasih minum dulu. Jadi kadang-kadang ada orang yang nggak bisa membedakan rasa lapar dan rasa haus. Jadi padahal tubuh itu teriaknya sebenarnya haus. Gitu. Anda terimanya lapar. <laughs> coba kalau sekarang ini boleh sekarang coba dulu ya. Kalau misalnya nah, lapar, coba dikasih minum. Kalau nanti laparnya hilang, tadi sebenarnya ada itu haus, ya kalau ada minum satu gelas gitu ya, pasti lapar ya. Memang berarti memang lapar beneran, tapi saya curiga gitu ya, Jangan-jangan sebenarnya nggak lapar, sebenarnya haus. Makanya coba tapi harusnya dengan rajin body scan kita bisa peka sehingga nanti kita lebih tahu ini bukan haus, bukan lapar tapi haus. Nah. Tapi memang juga kebiasaan, biasa jam 9 makan ya, jam 9 cari bakmi goreng. Cari nasi, tek tek, ya, jam sembilan makan, warutnya kenyang, lalu tidur. Waktu tidur harusnya pencernaan istirahat, ya, bekerja, mudah kacau, semuanya organ tubuhnya. Jadi, kita belum menata ulang hidup ini. Kalau toh agak susah, nanti lama-lama penyesuaian. Tuh, kalau lapar, susah tidur, Pak. Kan olah nafas bikin ngantuk. Olah nafas saja, makanya tadi lakukan aja tuh, Olah hati, olah pikir, persiapan tidur, ritme sebelum tidur, kegiatan sebelum tidur, sudah diatur, lama-lama terbentuk, Udah, saya makan jam 6 sore. Ya, jam 9 tidur bisa, jam 10 bisa, mau jam berapa saya mau tidur, sekarang saya mau jam berapapun, saya mau tidur, saya tidur. Jadi, pasti kita akan, akan, akan bisa mengubah, karena hidup ini punya kita. Tapi kita perlu mengaturnya. Kalau kita bisa, mau memberikan istirahat kepada pencernaan pada jam-jamnya, dia harusnya istirahat. Maka sebaiknya jam tujuh terakhir, ya, itu sebaiknya. Ya. ya, itu yang saya bisa sampaikan malam hari ini. Oke, saya akan baca pertanyaan. Ya, saya mengalami anxiety dan insomnia selama dua bulan minum obat tidur tapi puji Tuhan sudah tiga hari ini saya lepas obat Pak Wah mantap ya jadi kalau e, soal insomnia, susah tidur banyak sekali peserta olah nafas yang didicapri saya bahwa saya bisa tidur saya udah bisa tidur apalagi ditambah ilmu ini tadi ya kemarin kita belum bahas soal <tik> tips step ya dengan olah nafas saja sudah mulai e, banyak yang bisa tidur tapi menurut saya tidur itu bukan sekedar tidur pulas tip sleep bangun tidur itu seger gitu loh ya jangan bangun tidur, oh, kopi dan tiga gelas masih ngantuk aja melulu. padahal saya pakai pak lu pak. ada itu digebukin untuk tidur sih tidur pak tapi kipi digebukin tidur aja kok kipinya digebukin gitu ya jadi yuk kita ngintip yang enak-enak gitu ya Kenapa bisa berjemur kurangi kolesterol ya ini jadi kalau orang yang kolesterol, ya dulu saya juga tahunya dari dokter Cynthia. Saya punya mertua dan juga punya istri, memang itu satu keluarga, ada ipar saya juga, kolesterolnya cukup tinggi. Nah, kolesterol itu memang tiap dokter beda-beda soal batasnya, tapi ada yang, yang lebih mengutamakan soal komposisinya antara LDL dan HDL, asal angkanya komposisi masih cukup bagus, jangan di atas. Jadi jumlah kolesterol baiknya itu minimal sepertiga dari totalnya minimal ya, makin banyak makin bagus. Nah, tapi kalau yang secara umum kan laki-laki 200, wanita 170-80 itu standar yang umum walaupun ada yang memberikan batas boleh lebih tinggi. Anggap saja pakai batas yang itu. Nah. Kolesterol ini jadi sebenarnya itu dibutuhkan ya, asam urat dibutuhkan, kita juga butuh gula, butuh vitamin C, kebanyakan vitamin C perutnya pegah, mual, bisa muntah. Kebanyakan kolesterol ya, darah jadi kental. Nah, tapi kolesterol itu bahan baku untuk bikin hormon. Kalau di beberapa hari ini saya post mengenai hormon ini, hormon itu, hormon itu dibuat dari apa sih? Bahan bakunya gitu ya, kolesterol jadi kalau orang kolesterol hormonnya susah, hormon susah. Padahal, aduh, kita udah belajar banyak banget ya. Hormon gunanya buat apa? Jadi kolesterol itu penting banget. Jadi kita juga butuh kolesterol. Tapi kalau kebanyakan, ya bermasalah juga, apalagi kalau gulanya tinggi kolesterolnya tinggi, gulanya rendah nggak masalah. Tapi kalau kolesterol tinggi ketemu gula tinggi darinya kental, darinya kental bisa nyubat jadinya stroke. Saya nggak ada gula pak, berarti saya kolesterol 300 aman. Tunggu dulu. Nggak, bukan diabetes, gulanya rendah tapi bisa menjaga nggak tidak marah seumur hidup. Begitu marah gulanya naik, Boom. makanya orang-orang kolesterol kapan stroke nya? Waktu marah, karena waktu marah itu gulanya tinggi. Waktu marah gulanya naik, gula tinggi ketemu kolesterol tinggi. Nah makanya kolesterol walaupun bukan diabetes kolesterol tetap harus, harus dalam batas yang dokter katakan kan 200-an. supaya kalau misalnya lagi marah gulanya naik gitu ya kolesterolnya dalam batas aman. Jadi tetap makanya ada batasnya. Nah ketika mertua dan istri saya itu kolesterolnya tinggi, nah waktu itu dapat tips dari dokter Cynthia itu disuruh berjemur dan karena tidak punya masalah sensibilitas terhadap sinar matahari, angker kulit, maka di jam 10. Tapi kalau Anda misalnya selama ini punya masalah kulit, kulitnya berlentong-lentong, kalau kena matahari bisa merah, bisa kayak mengelupas kering ke dokter ke salon ke klinik kecantikan, klinik kulit, wah bahkan harus pakai topi nggak boleh kena matahari maka berjemurnya di bawah jam 8. Memang berjemur kan dokter ada yang bilang paling bagus jam 10, ya itu kuat gitu ya kolesterolnya turun. Ada bilang jangan jam 8. gitu. Tapi kalau tes DNA ketahuan tuh dalam salah satu analisa genomik diet itu ada sensitivitas lemak, sensitivitas karbo. Tapi juga ada sensitivitas terhadap matahari. Kalau orang sensitif terhadap sinar matahari, berjemur jam 10, kanker, kena kanker kulit, harus jam 8. gitu ya. Nah, tanpa tes DNA pun, kadang-kadang kalau orang yang punya masalah kulit dan ke klinik kecantikan, ya dokternya ngasih tahu ya, berjemurnya jam 8. gitu. Jadi, tapi berjemur itu membuat kolesterol itu, ya kalau tubuh-tubuhan kan fotosintesa, gitu ya butuh bahan baku sinar matahari, ya enzim terjadi fotosintesis. Nah dalam tubuh kita juga begitu, butuh sinar matahari, tapi untuk membangun baik itu antibody, hormon itu bahan bakunya kolesterol yang prosesnya akan lebih cepat ketika ada matahari. Jadi begitu berjemur matahari maka kolesterolnya diambil ya untuk dijadikan produk-produk lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi berjemur itu bisa ikut mengurangi penurunan kolesterol. Jadi kalau yang punya masalah kolesterol, silakan dicoba aja. Apalagi yang nggak ada masalah dengan kulit ya, yang 10, 20 menit setiap hari bisa ya. Saya susah tidur, begitu mata terpejam, pikiran langsung aktif mikir ini itu. Ya tadi, caranya adalah mengendapkan pikiran itu, things to do. ditulis semua yang dipikirkan yang akan dilakukan itu diendapkan dengan ditulis ada juga metode bikin buku harian. Kalau Anda ke psikolog, psiatri, ya, nanti ya pasti sarannya seperti saya ini, gitu ya. Kan saya punya teman-teman psikolog banyak waktu belajar magister pendidikan, ya ada bagian psikologinya juga, tapi yang pasti memang ini yang diajarkan juga oleh para psikolog ketika menangani orang-orang yang insomnia yaitu cara mengendapkan pikiran dengan menuliskan apa yang dipikirkan. Ya, dengan menulis itu kita mengendapkan Pak, sebelumnya saya olah nafas bisa lebih baik. Sekarang, olah nafas cepat capek, baru tarik lima kali. Udah capek, apakah ada masalah dengan jantung paru? Eh, bukan bisa bisa masalah jantung paru atau eh, lagi tidak fit, ya. Lagi capek, lagi banyak masalah pikiran. Nah, kalau misalnya tarik nafas susah, kan kita udah punya banyak metode. Jadi, misalnya mau tarik yang itu yang kurang sekali. Waduh kayaknya lagi badan kurang enak nih. Kalau gitu ganti yang body scan. Ya, yang lembut, tarik pelan-pelan. Jadi dengan punya punya banyak metode itu sebenarnya kita menjadi punya banyak pilihan, ya. Tapi sekali lagi, yang metode Wim Hof 1 dan 2 ditambah nafas segitiga itu sangat efektif menaikkan saturasi dan pH. Saya nggak ada masalah, Pak. Saya belum olah nafas saja tes PH saya tujuh cuma saya punya masalah susah tidur jadi ini nah berarti pilih yang metode yang bukan 1,2 dan segitiga gitu ya jadi anda bisa mulai merasakan dengan berbagai metode diajarkan ini lama lama aku cocok yang ini aku cocok yang ini ya sesuai dengan peruntukannya termasuk untuk tidur ini sebenarnya olah nafas yang self image saya nggak tahu kelas ini kayaknya inner inner healing kayaknya udah ya kalau udah yang inner healing terapi karena masalah batin itu olah nafasnya lembut tapi lebih banyak menenangkan pikiran perasaan, maka juga akan membantu nanti dari sisi bisa tidur ya saya jawab beberapa lagi eh, Mas Dipo, terima kasih, terima kasih Pak tanya lain, bagaimana menghilangkan pengkak di tangan kiri bekas infus kompres juice pro bisa enggak Ya, justru bukan obat ajaib, gitu ya. Justru itu probiotik, ya, dipakainya untuk diminum, untuk pencernaan. Jadi, kalau, kalau bengkak, ya pakai obat. Bengkak, obat inflamasi, jadi probiotik, bukan obat, ya. Probiotik, ya, kalau dalam regenerasi sel tadi itu, untuk supaya dalam tubuh kita ada mikroba yang pertama menghancurkan makanan yang tidak tercerna, supaya BAB-nya lembek kedua mikroba juga menghasilkan enzim enzim itu dibutuhkan tubuh kita untuk metabolisme jadi juice pro sebenarnya tidak bisa untuk mengobati gitu ya sakit apapun gitu ya. karena memang bukan obat jadi jangan over terlalu berharap lebih berlebihan juga gitu ya ya probiotik ya probiotik digunakan sebagai probiotik untuk apalagi kalau sakitnya misalnya mencret ya ada bakteri amuba ya obat yang membunuh bakteri tapi kalau sakitnya berhubungan dengan ketidakseimbangan hormon nah olah nafas bagus banget karena olah nafas menyeimbangkan hormon olah nafas membuat pikiran tenang ada gula diabet ya udah diet udah ini itu nah itu turun yang sudah ikut kelas gula di tempat yang lain pasti sudah diajarkan namanya glukogenesis gitu ya Wah oh, Pak udah olah nafas kok gulanya tinggi glukogenesis saya udah diet nggak makan nasi nggak makan bakmi nggak makan sayur kok gulanya tinggi glukogenesis gitu ya. Dasarnya, gimana cara ngatasi glukogenesis olah nafas John Kabat -Sin. di kelas yang lain itu John Kabat Sin nggak diajarkan padahal John -Sin ada metode ketiga inner healing udah banyak banget nggak diajarkan banyak 100.000 dapatnya cuma dua metode aja ya tapi saya belajar dari John Kapatzin, ternyata ini banyak bagus, bagus banget untuk dalam hal mengendalikan pikir, rasa, hati yang itu membuat nanti glukogenesis, kalau bagi orang yang orang diabetes, coba nanti kan kalau dipraktekkan kan baru orang ngerasain ya, benar Pak sekarang gula saya udah bisa stabil. Ah, stabil udah gitu, perasaannya stabil, pikirannya stabil. Tapi kalau misalnya kayak ada kemarin yang, Pak, eh, saya... Jantungnya begini-begini, udah ke dokter jantung dah diperiksa dulu, karena bukan olah nafas menyebabkan hal itu, gitu ya. Tapi bisa peka karena body scan mengatur kepekaan, jadi peka. Tapi kenapanya? biar dokter yang periksa, atau bisa juga jangan-jangan karena hal yang lain? Pak, perut saya begini, itunya begini, udah paling bagus tuh dokter aja, ya. Dokter yang lebih tahu penyebabnya apa, jadi tidak semua penyakit bisa sembuh dengan olah nafas, tapi kalau punya penyakitnya... Bengkak habis tadi apa tuh? Habis diinfus gitu ya, presidennya nyamuk ya udah, itu pasti butuh memang, karena disebabkan bukan karena ketidakseimbangan hormon gitu ya. Tapi kalau misalnya habis operasi, tapi kebas, belum bisa pulih, nah nanti olah nafas akan cepat membantu pemulihan ya, tapi tidak semuanya yang penyakit. Kalau karena virus, amuba, ya butuh obat mencret, ya obat mencret gitu ya, olah nafas atau justru yang tidak bisa. Gak bisa jadi nggak, tidak semuanya bisa disembuhkan dengan hal itu. Saya begitu ya, apalagi kalau dokter Transseuntian malah marah. Gitu ya, <gülüyor> probiotik itu bukan obat gitu ya. Jadi, jangan dipakai untuk mengobati gitu ya. Tapi ya, saya sih setuju banget sama dokter Transseuntian. Memang dia guru, misalnya guru saya dalam hal uh, kesehatan ya. Jadi, saya mengajarkan orang bikin justru ya, tapi gunakan itu sebagai probiotik aja. Jadi fungsi apa fungsi apa probiotik memang kita saya belum kita belum masuk di situ ya tapi probiotik ya probiotik kalau mau belajar sekali sekarang ya coba tanya Google apa gunanya probiotik ya, itu bahkan tanya sama Google apa bahayanya protein probiotik banyak ada bahayanya jadi kayak vitamin C kebanyakan juga mual gitu ya minum probiotik kebanyakan ya, ketidakseimbangan mikroba tidak imbang yang menjadi menjadi masalah jadi kebanyakan minum jus pro juga anda akan sakit nanti malah. Ya. Mikroba dalam tubuh Anda akan kacau keseimbangannya seimbangannya jumlahnya. Jadi sesuatu yang baik nggak boleh berlebihan. Tidur itu baik gitu ya. Anda kelebihan tidur juga 12 jam itu bangun, ya malah jadi malah nggak enak. Jadi semuanya ada ada ada ada dosisnya. Minum air aja ada dosisnya. Apalagi kalau yang udah ada masalah dengan ginjal, ya kan harus banyak minum air. Betul secara umum. Tapi kan ada ada ada rumusnya ya tinggi badan sekian berat badan sekian nanti ketemu airnya berapa wah kijunya tinggal lima persen kalau yang udah umur mungkin orang punya orang tua makan mungkin sama dokternya dikasih tahu ini ya satu liter aja ya jangan lebih ya jadi orang tua supaya nggak kelebihan nih pokoknya minumnya ini dihabisin sehari minumnya dikit-dikit jadi air pun ada dosisnya apalagi jus pro atau jus minuman probiotik anda beli yakult, anda beli eh, apa namanya kalau misalnya kalb itu bonekal ya itu pasti ada minum sehari dua botol gitu ya jadi itu juga ada dosisnya kenapa karena minuman-minuman probiotik seperti Yakult lalu uh, Ponekal dari Kalbi perusahaan itu punya tim dokter punya tim nutrisi punya ahli gizi yang bisa tahu bahwa dosisnya sekian jadi ngawur kalau orang bilang nggak ada dosis gitu ya ya kecuali yang anda tanya pedagang kalau anda minum banyak banyak dia untung gitu ya. jadi Ya, pedagang kan otaknya beda gitu ya. Orang minum banyak, dianya untung. Orang selalu minum banyak-banyak gitu ya. Kalau sakit ya salah sendiri gitu ya. Jadi tanyalah kepada orang yang concern pada kesehatan ya, dokter. Oke, okay. kita lanjutkan lagi. Muka tidak saya, tidak susah tidur, tapi kalau tidur terus kebangun, 4 kali ya. Tadi, tadi yang susah di, uh, dijelasin ya, supaya jadi banyak orang tadi. Di awal kan saya jelasin banyak orang itu gampang tidur, tapi masalahnya apa? Kebangun, berarti tidak deep sleep. Nah pelajaran hari inilah yang membuat kita untuk nanti bapak ibu supaya bisa menjadi tidurnya itu berkualitas ya. Tidur apakah masalah hormon? Bisa hormon, bisa pikiran tadi, ya kan pikirannya kemana mana mana, bisa karena jadwalnya nggak teratur. Bisa karena makannya masih banyak, karena waktu tidur itu, waktu deep sleep itu, harusnya pencernaan sudah berhenti bekerja, tinggal penyerapan makanan. Jadi setelah dicerna, diserap, diedarkan. Tapi ini makan belum selesai, ya pencernaannya belum selesai. Nah, membuat terganggu. Jadi ini organ-organ tubuh ini kan ada jadwalnya. Ketika jadwalnya kita tabrak, ke mereka bekerjanya nggak bisa teratur, harusnya saatnya pencernaan berhenti, tapi kita barusan makan, adanya tidurnya tidak deep sleep tidur tapi bermasalah karena pencernaan yang harusnya istirahat dia nggak istirahat, nah sekarang pencernaannya bingung kalau dia beristirahat nggak dicerna, yang terjadi pembusukan, pembusukan makanan yang tidak dicerna menyebabkan kanker usus, apalagi mikroba banyak kurang. Kalau mikroba probiotiknya cukup, maka makanan itu inter dimakan sama probiotik. Tapi probiotik juga nggak boleh kebanyakan, seperti juga antibodi. Antibodi kebanyakan malah jadi autoimun, nyerang dirinya sendiri. Jadi segala sesuatu ada uh, dosisnya, ya. Pak udah tahu olah nafas, nyeri otot dada, olahraga sekarang sudah sembuh. Oke, kalau sudah sembuh, Bapak, apakah deep sleep itu saat tidur harus gelap? Oke, tadi dijelasin ya, sebaiknya gelap itu lebih membuat kita lebih deep sleep ya, kecuali tadi ada masalah psikologis, takut gelap. Makanya masalah takut gelapnya dibuang dulu ya, nanti pas waktu olah nafas inner healing, olah nafas body scan, ya pas olah napas itu bisa bahwa saya menang atas saya tidak takut gelap. Karena saya adalah terang. Saya orang benar, Ya, setan malah takut sama saya, gitu ya. Boleh aja sambil bernafas kata-kata sugesti begitu sehingga nanti trauma gelapnya hilang. Sehingga Anda bisa menikmati terang, bisa menikmati gelap, ya. Gelap paling tidak sebenarnya mata itu istirahatnya lebih bagus di dalam gelap. Ya, jangan waktu tidur lampu nyala, itu mata itu istirahatnya kurang. Jadi kalau terbaik sebenarnya tidur itu ketika lampu dimatikan, kecuali masih ada masalah ya dari kecil lampunya nyala terus begitu ya gelap takut gitu ya ya lebih baik ya nggak apa-apa dulu gitu ya yang penting bisa deep sleep dengan ciri-ciri tadi bangun tidur seger, tidak pegel, bangun tidur itu nggak ngantuk, lalu eh, apa nama tidak mimpi yang macam-macam jadi. Ini membuat kita benar-benar memiliki tidur yang berkualitas. Nah nanti hasilnya ya ketika regenerasi sel terjadi pada waktu tidur sleep, nanti kan ini nggak bisa kayak orang minum obat ya, benjol atau sakit diobati ya, sembuh. Tapi kalau pengobatan tanpa obat itu mau pakai obat aja lama, apalagi nggak pakai obat. Tapi begitu sembuh permanen. Jadi begitu mengalami misalnya katalah pankreasnya mengalami regenerasi sel, gitu ya. Ya nanti sekali-sekali coba-coba aja gitu ya. Kemarin juga saya, ini kan membantu pada pulang kampung gitu ya, masakannya kurang gitu. Kemarin makan indomie, bedih, abis itu tes gula, ah, 130 oke okay juga gitu ya. Jadi eh, kalau sudah mengalami kesembuhan, tapi tetap saya tidak mau makan nabrak-nabrak, saya tetap makan diet Lo karbo istilahnya ya, sayur makan, buah makan, ya sekali-sekali enggak ada pembantu, enggak ada masakan ya, Indomie makan aja sikat. <gat> tapi gulanya enggak naik, tapi nggak bisa terus ditabrak-tabrak terus gitu ya kalau udah tahu bahwa memang sensitif terhadap karbohidrat. Jadi ini bukan soal pankreasnya sebuah apa tidak, memang saya sensitif terhadap karbohidrat. Artinya makan karbohidrat sedikit aja gulanya bisa naik banyak itu nah, ya. Itu maka harus makan karbohidrat sesuai dengan peruntukan hari ini. Jadi misalnya saya makan Makan nasi nih, wanak banget ya. Saya memang saya nggak secara umum saya nggak makan nasi, nggak makan bakmi, enggak makan tanga, makan roti. Tapi kadang-kadang nih ke Bogor gitu ya, nasi kecombrang, <laughs> nasi nasi daun jeruk purut itu aja daun nasi goreng tapi dicampur dengan daun purut gitu atau kecombrang gitu, udah saya batal itu puasa karbonya gitu, makan nasi gitu. Gulanya naik, nggak usah khawatir. Olahraganya satu jam, gulanya turun. Jadi lama-lama kita tahu di mana kita menurunkan gula. Ternyata bukan ya obat bisa menurunkan, tapi kita hindarin. Olah nafas bisa sekian persen. Oh olahraga efektif, tapi olahraga yang mana nih? Ya lama-lama kita tahu nih. Kalau mau cepet emang ya bayar itu kan, bayar genomik daya, tahu olahraga ada yang cocok. Gitu. Tapi kalau yang nggak punya duit, ya udahlah metode saya dulu tahun 2009 coba-coba. Jadi mencobanya makin lama makin banyak. Ya, pagi bangun tidur. Kalau yang diabetes, ya tes gulanya berapa sejak olah nafas ini? Nggak usah juga sebelum olah nafas. sesudah olah nafas, nggak perlu sampai begitu sih. Tiap, tiap pagi aja berapa? Tapi kalau olahraga boleh. Kalau lagi mencoba olahraga, tapi begitu selesai tunggu satu jam. Ya, sampai juga olah nafas, lama habis. Tes olah, olah nafas, tunggu lagi satu jam supaya kita tenang dulu. Tapi sebenarnya gula itu fluktuatif. Kalau Anda nanti mulai tahu olahraga apa yang cocok, nah udah kita bertanggung jawab, kalau kita makan kargo lebih banyak. Ya bakar lebih banyak. sehingga hasilnya besok pagi dites 110. Soalnya di bawah 100, tapi nggak perlu di bawah 100 misi Ya kalau kita pakai standar dari dokter gitu ya orang normal itu 70 sampai 110. Ya bangun tidur di bawah 100, tapi kalau kita yang tadinya bangun tidur 150 sekarang bisa 110 dari diabetes udah jadi kayak pre diabetes bahkan 110 udah termasuk normal. kita bisa uh, menuju hal itu kalau saya bisa Bapak Ibu pasti bisa kan kita sama ya Yang penting tapi memang komitmennya itu komitmen konsistensi bahkan saya nih sekali bisa umumkan di sini aja setelah libur lebaran nanti saya mau komitmen untuk olah nafas bareng jadi kalau pagi saya mikir antara jam 6 sampai jam 7 pendahuluan sebentar 10 menit lalu workshop 30 menit tanya jawabnya 10 menit aja tapi tiap hari Ya tiap pagi, tapi itu nggak harus. Di Bapak pilih yang mana. Tapi saya mau tiap hari biar saya sendiri pasti olah nafas tiap pagi, gitu ya. Karena banyak bolongnya. Gitu. Kalau saya buka sumber <laughs> jadi kita bisa praktek. Tapi nanti hari Senin, Selasa sampai Jumat itu nanti saya akan bikin modulnya beda-beda. Jadi hari Senin latihan metode ini, Selasa ini, tapi itu nggak banyak tanya jawab karena memang tujuannya kayak olahraga bareng, begitu ya. Nanti baru yang malamnya, kalau sudah nggak lebaran kita ada lebih tanya-jawabnya, karena selama ini kan kita perpendek ya. Harusnya mulainya setengah delapan kita jam lapan baru mulai. Nanti kalau kita balik ke setengah lagi lagi, nah, itu lebih banyak yang nanti untuk workshop dan tanya-jawab. Tapi untuk praktek, saya mau lagi mau ngatur waktu agenda saya, saya mau sediain aja toh, kalau tidak lewat Zoom, saya sendiri juga olah nafas. ya di badan aja aja bareng-bareng sekalian, mungkin juga membuat orang menjadi lebih komitmen, dan bareng-bareng itu lebih enak ya. Oke, okay, itu kita hari ini selamat sekarang prakteknya adalah selamat tidur. <gifat> Dicoba aja tadi apa ya satu persatu aja nanti saya akan upload ya. Eh kira-kira supaya nanti ya kita kalau prakteknya ini enggak bisa diboxshop -kan, kan. Selamat tidur. Nanti makin lama saya berharap teman-teman bisa mengalami tidur yang lebih baik. Pokoknya cirinya itu gampang, bangun tidur seger banget gitu ya. Kalau seger banget gimana nggak sehat gitu ya. Kalau tidur pegel, gimana gitu? Oke, makasih. Selamat malam, kita selesai ya.